Bilion tersebut. Hanya 60 bilion langit dan dasar bumi perbandingannya gitulah kira-kira kita membandingkannya kemudian pajak mau naik 5% ada tax amnesi jilid 2 lagi rencananya. Waduh bos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 Eh, kena pajak persen lagi? Ai mampus dah Wis, 2024 gak usah dipilih semua calon-calon dari pejabat sekarang deh Pasti sama lagi kebijakannya Cari yang baru Masa gak ada berlian di antara 270 juta penduduk Indonesia selain mereka sih?